Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Pijat Terapi Mas Yanto Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Pijat betis depan Biasanya ini dirasakan setelah habis lari Atau jalan jauh Atau bersepeda Atau mungkin pemakaian sepatu yang kurang profesional Jadinya nanti di sini Antara dari engkelnya atau kena nyeri kemudian merambat ke samping tulang tibia dan biasanya kita otot yang harus kita rilis itu di otot tibialis anterior. Di sini ada ada beberapa otot nih yang harus kita rilis dulu. Oke seperti biasa kita mulai. Sebelumnya kita olesi dengan minyak masas atau lotion supaya nanti proses pemisahannya enak Biasa? Kita efflores dulu, kita riliskan dulu hmm. Setelah efflores dapet baru yang area samping ini diambil dulu Tuh Brevis longus nah di sini. Nah, udah ini kita rilis dulu sampai rilis. Lemas dirasa udah nggak ada kencelan, udah nyaman. baru area sini agak ditarik dikit. Hmm. Ini biasanya kan di patokannya ini, ini patella turun dikit dari set. Nah, kita ambil ditarik. Ini. Ditarik ke bawah. Nih, tarik ke atas. Awal lagi. Ini sampai merasa rileks Biasanya tapi kalau untuk beberapa orang biasanya baru ditarik ini udah merasakan sakit. Nah, ini kalau sakit berarti kakinya pegel. Ini pokoknya harus kita rileks, relax, Relaxkan dulu. Release. Hmm, ini sampai merah itu. Nih. Setelah rilis, baru kita ambilnya tibiais anterior. Tibia anterior ini raba aja di sini ada tulang, tulang kering, kalau istilahnya tulang, tulang tibia. Ini ambil satu jempol. satu jempol ke atas. Tuh, itu berarti sakit. Ah, ini harus rilis. Ini diambil. Tekan aja nih pakai ini. Ini kan tulang nih, yang ini tulang tibia. Ambil nih satu jari. Dorong aja ke atas boleh. Rilis. Pelan-pelan tuh. Itu sakit. Itu berarti masalah. Ini spren. Tuh. Ini harus dirilis. Nah. Nah. Ini. Jadi perlu diingat ya. Yang dipijit bukan tulangnya. Tapi sampingnya tulang. Tuh. Tuh. Tuh bukan tulangnya, sampingnya tulang ya. tuh, jadi ini tulang, di kita kasih jarak sekitar satu jempol. tuh, nah, ini ini ini, ini, ini pasti ada stres nih. ini ketawa uh, nih ada cengkokan tuh, tuh, tuh, ini benar-benar capek bener nih. tuh, karena beliaunya kemarin habis jalan-jalan makanya jalan jauh tuh seperti ini seperti ini ya ini kan ini nah ini kan tep tuh ada jendolan tuh tarik ini dirilis saja tuh karena ini kita ini dulu kita pakai pam dulu biar udah kurasa enak kan tarik lagi Oh, ini tarik lagi dorong ke atas. Oh, so, ini, ini ada cendolan tuh. Ah. nah terus agak bawah lagi. Ini juga ada otot. Ini, ini, tuh, ini, tuh, hmm. sama kita ambil juga harus diambil yang dalam. Nah, di sini ada tot solius bagian dalam nih, ambil. Tuh. Nih, dorong, dorong. Kanan kanan kiri kalau udah gini dorongnya. Yang penting area pas tengahnya gini tangannya agak-agak dicengkeram gini, dorong, dorong. Jadi yang main cuma ini sama ininya, jempol lama empat jari. Tuh. Dorong, dorong. Hmm. Tuh. Ambil Cubit, satu, dorong tuh lagi ini. Ini boleh kalau dah ini angkat, angin yang pegangin ini bawah, tarik. Hmm. Ini biasanya nanti untuk sepatu hak tinggi atau apa biasanya sering betul Ambil aja daerah sini tuh deh gini hmm. Baru naik ke sini Biasanya tuh kalau orang lari atau jalan jauh Itu sebenarnya kan pergerakannya kan dari sini nih kluk, kluk, kluk, kluk, kluk. Ini tekan ke otot sini Ini ke sini tuh pasti ketarik nah, Makanya tegang ya Ini harus diambil nih sini dulu Dirilisin juga Hm, aja. Ini, ah, ini, ini udah mulai rilis, udah mulai lem lemes. Jadi kalau kita masas kita itu yang di tekan kan pada otot makanya kita sebutkan muscle repositioning jadi ototnya yang dirilis tuh. Terilis semua. Baru kita stretching. Ini tarik ini tahan ini. Set. Ini buat stretching tibialis anterior. Sini. Tarik gini putar. Nah, ini ini juga buat stretching, dilatih stretching semua. Oh. Sudah nih, ini dah ini udah drainakan dari lis. Baru kita tapotak. Trik ah, ah. ha ha. Bisa Setelah itu baru kita floras lagi. Tarik lemas. Iya, yeah. oke. Okay. Okay, sekian tutorial dari pijat terapi Mas Nyanto. Salam sehat, bersemangat!